cicicicic balik lagi bersama tongspin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh pasar hari ini ya slot kita bawa modal puluh 70000 saja kita akan mencoba mencari profit profit manis dengan modal-modal tipis pastinya di get of Olympus tuh ya langsung gasikan aja kita enaknya main di debate berapa 1200 hmm, boleh sih kita double ceng nggak usah dulu langsung gaskan di 20 manual dulu ya slot yang bertanya kita main di mana kita main di harga 8000 bosku situs slot tergacor tersolid sandaroja dan dunia akhirat di sini wede berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game yaitu sendiri pastinya jadi buat semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di harga 8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game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 rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot gacor roling besar ini ya slot karena di grup WA kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor roling hari ini setiap harinya buat teman-teman semua maka yuk bantu ramaikan grup komunitas biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor roling hari ini ya bosku yuk kita geser hmm anaknya main di apa sih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 rtp-slot gacor hari ini rtp-slot hari ini rtp-slot Rtp gacor Olympus hari ini ya slur. karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya slur. maka dari itu dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu update slot gacor hari ini setiap harinya sloth nggak kayak dan ya, lain lah dia ya, langsung gasken aja dibantu sub-subnya ya sloth kita kasih saldo mulai tipis mau naik nanggung kita coba di 10 quick dulu ya Yo, semoga kita dikasih petir-petir mantap atau ah, sekitar-sekitar isi daging lah ya bos ayo kasih dong sekitar, sekitar boleh kali turun 4 langsung kan asik juga gitu, wajib ayo Jadi kita geser di 30 quick lagi ya semoga sih nyampe nih skater anjir kalau tadi ungu turun tuh atas gelas biasanya skater Cuk ayo us. belum ada tanda-tanda kita akan dikasih skater nih saldo sudah mulai mendipis Cuk 10.000 9.000 8.000 6.000 kasih dong kasih naik dong us jangan kok kasih rungkat us, Please, us. Lo tahu, gue main di rp delapan ribu pas tiga masa dikasih rungkat sih, nggak mungkin dong, Bos. Yuk, naik kasih, kasih naik dong, us. kasih naik dong, Uska, kasih naik dong, us. please Sekali 250 dan 100 sayang pecah semua sekali. Anjing, mengecewakan, tapi nggak apa-apa ya, seluruh ya. Aduh, cuma pecah sekali anjir, anjir, anjir. anjir. Coba kalau pecahnya berdubi tubi kan mantap cuo Sayang cuma pecah sekali-sekali doang Gak apa-apa ya sayang turunnya bareng sih Kalau coba kalau satu-satu gitu kan Lumayan pecahnya Hah, Tapi gak apa-apa ya Tenang-tenang Kalem-kalem Kuasai-kuasai Karena kita cuma mainnya di RTP8 pastinya Pastinya gak bos Saldo sudah si tipis kita dikasih petir manis enak kali itu nah, naik-naik dikit nggak apa-apa lah lesur kayaknya kita lagi dikasih profit-profit cuma segini nggak jutaan seperti biasanya ya aduh duh duh duh, -duh, -duh. kita nanti coba beli lah. ngetes kalian cek ombak tapi kita nantilah coba-coba kali aja kita free spin dulu uh, biru aneh. mantap cu. kelar dong nggak ada pecah lagi tuh sayang tadi piringan cuma pecah sekali 200 tapi lumayan sih 300-an emang pecah sekali cuma 200 pers kan nangis ini kan lumayan pecah sekali tapi 900 sebab oh, tadi aja ya, di lumayan lah, naiknya kita geser ke manual aja layar 20 kali semoga kita dapat free spin, free spin Mantap nih kalau nggak dapet juga aduh parah sih lupa parah sih ngerjainnya ngerjainnya para si yuk turun atas jincin skater aduh cuma satu coba cu. langsung empat gitu dar dar dar dar gitu loh kan mantap ayo us konekin dong aduh lumayan nih, merah merah sekali aduh kurang satu biasanya cuma sekali ya seluruh ya jirup banget kalau habis MT tuh kayak gini. biasanya emang udah biasa sih kalau habis MT pasti susah oh yang enggak kayak gini juga us petir-petir lu konekin cuma sebiji hmm, ya lumayan kita dapat investment ya, ya semoga kita dikasih kesempatan WD-WD mantap nih terus kasih yang manis-manis nunggu uh, biru atau nih biru dulu ternyata yuk tunggu kurang satu itu mantap ungu cincin turun cincin turun mantap cincin atas cincin petir enak nih lumayan kali dua lah ya seperti biasa diawali dengan kaldu kaldu kaldu dulu Cincin Aduh cincin kurang satu ternyata bos Yuk, yuk umudong turun umudong wis kurang satu tuh Cincin Aduh yuk cincin yang dulu Cuk, kenapa um kurang satu gendang nanggung semua tapi nggak apa-apa tampil udah 11 masih sih, 10 kali lagi yuk hijau dulu boleh Hidup hatu mau Ayo lah, uh. cuk. Eh, ngelak, cuk. Kok oh, ngelek. Hmm, jadi ngerepet, petir, Ayu, Aduh. Anjir. Hmm. Aduh, ngalaman tiga, cuk. Yuk, hijau konekin dulu, hijau atau ungu, hijau, aduh, terdua, dua, dua lima malah di akhir, tuh Ini sisa dua kali lagi doang, tuh ke sih bisa WD-ww -WD lima lah, yuk naikin 500 dong, usah pasti bisa, lu pasti bisa, usah lu tidak ternyata. Bosku cuma empat ratus tiga puluh delapan, gaskan WD Ganta aja lah sepertinya emang lagi susah seluruh kita klarif ben ini kita langsung gaskan WD kan saja ya slur. Ini buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena Cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus oh, hari ini ya slur. Ya. Jadi buat kalian semua yo dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh ya slur. Saya otong spin pom itu diri. Bye-bye slur.